cari harta karun lagi ya teman-teman wow lihat teman-teman wow apa itu teman-teman wah harta karun berlumpur teman-teman lumpurnya berwarna hitam teman-teman wow seperti tinta cumi ya teman-teman ya wow untung kakak sudah menyiapkan wadah ya teman-teman ini dia wow langsung saja kita ambil satu persatu apa ini kita intip dulu ya teman-teman wadidaw wadidaw lihat ya, teman-teman ini permen yupi wow kakak mendapatkan arti permen yupi wow ya cepat teman-teman nanti keburu kita ada hujan datang ya teman-teman ya mantul, mantul. Wow, ini besar teman-teman berat isinya apa ya teman-teman ya lihat teman-teman siapa yang mau oke ini apa lolipuk ya teman-teman ya atau ini mainan wow berat ini teman-teman oke kita ambil wow bentuknya unik-unik lihat teman-teman unik sekali lihat wow ini apa ya Apa penasaran kita perlu mencari air bersih di sekitar sini teman-teman lihat teman-teman kotor sekali wow tinggal dua teman-teman kita ambil kita cari air bersih, mari kita cari. Mari kita cari. <tara> Taraat, ini dia teman-teman airnya. Kita akan mencuci di sini ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Kakak mendapatkan banyak harta karun juga sudah menyiapkan wadahnya ya teman-teman oke kita cuci yang mana dulu ya teman-teman wah kita cuci yang ini dulu ya teman-teman yang bentuknya sangat unik wah tangan kakak sangat kotor kita cuci ya teman-teman bismillahirrohmanirrohim wah lihat teman-teman wah sudah bersih nih teman-teman apa ini ya tebak teman-teman tidaklah tidak lihat teman-teman unik sekali wow ini permen jelly teman-teman tapi bentuknya makanan cepat saja teman-teman lihat teman-teman ada yang bentuknya ayam goreng ada juga yang bentuknya kentang goreng. wadidaw, keren ya teman-teman oke, kita ambil ya teman-teman wah, seru ini kakak mendapatkan jajanan yang unik ini apa ya teman-teman kita yang ini ya teman-teman wah, ini berat teman-teman wadidaw, wadidaw, jadi apa? prok, prok, prok Wow lihat teman-teman warnanya pink Hai teman-teman, ini permen karet permen karet Big Bubble rasanya strawberry wow, lihat teman-teman ini akan mendapatkan gratis 10 katanya teman-teman, wow ada transformernya ada juga kuda poni wow teman-teman lihat isinya banyak teman-teman siapa yang suka permen karet tapi hati-hati ya kalau kalian sedang makan permen karet oke kita ambil yang mana lagi teman-teman yang ini imut-imut teman-teman kita cuci prok prok, prok jadi apa teman-teman tebak wanda kakak mendapatkan permen yupi teman-teman wow ini yupi berry bones Lihat teman-teman Gambarnya Blackberry Wow Ada juga blackberry yang sedang naik Roket Wow Keren unik ya permen Yupi ya, teman-teman Oke kita simpan yang Mana lagi teman-teman Ini apa kalau lipat lagi teman-teman apa penasaran cucu, cucu, cucu, cucu lu dua tiga jadi apa? Wow lihat teman-teman, ini jajanan marshmallow. Oh wow, kau mendapatkan marshmallow. betul oke kita cuci lagi teman-teman. Ini apa ya? Tuh dua tiga jadi apa? pokok lihat teman-teman Wadidau, Ini permen jelly teman-teman Wow, -teman. oh, edisi Spiderman oh, Wow, keren Siapa suka Spiderman? Wah kakak juga suka ya teman-teman ya Oh kita kasihkan yang mana dulu teman-teman Yang imut-imut dulu aja teman-teman ya, teman -teman, ya. Oke okay, ini apa teman-teman Apa pakai ini lagi Satu dua tiga tarat Wow ini lollipop teman-teman Permen celup rasa mangga Wow bentuknya kaki Manusia punya kaki Wow unik ya teman-teman ya Oke okay, kita simpan Kalau kalian sudah makan jajanan Jangan lupa sampahnya dibuang di tempat sampah ya teman-teman Oke okay, lanjut dua 2, 3 jreng-jreng wadidaw lihat teman-teman ini ternyata permen Yupi lagi yupi bari bons lagi wow ini rasa stroberi lihat teman-teman stroberi sedang naik pesawat tempur Aha. oke keren lanjut teman-teman yang mana ya teman-teman apa teman-teman siapa yang tahu ini teman-teman oke kita bersihkan saja teman-teman let's go lihat teman-teman kita langsung saja cuci-cuci teman-teman jadi apa ini teman-teman tebak wadidaw wadidaw lihat teman-teman seru sekali ini permen yupi lagi wow ini yupi berbentuk es krim wow keren enik sekali ya teman-teman wah wow, kakak sudah mendapatkan harta karun jajanan yang enak-enak teman-teman wow ini besar sekali ya teman-teman jadi apa ini teman-teman ada apa ini wow udah bersih teman-teman lihat ini jajanan jelly wow ada buah-buahan ini teman-teman lihat wow ada nanas dan ada buah yang lainnya juga teman-teman lihat teman-teman ini edisi Dino Ya, jadi, apa jadi? Apa lihat teman-teman ini? Permikis! Wow, ini rasa anggur, teman-teman! Wow, ada Hello Kitty-nya! Wah, wow, Hello kitty senyum sama kamu. <laughs> lucu, oke! Okay, Hello Kitty lucu, teman-teman! Lanjut, ini apa, teman-teman? Wow, lumpurnya lihat, oke! Okay langsung. Jadi apa? Jadi apa? Kokok kok, kok. Lihat teman-teman. Ini permen lollipop. Oh, ini permen per. Ini per candy teman-teman. Wow, ada pernya. Uh, unik ini ya, teman-temannya. Teman-teman, ini apa ya? jadi apa apa ini apa ini teman-teman wow lihat teman-teman ini jajanan choco chip edisi chip mang ya teman-teman chip mangnya sedang joget <laughs> oke mantul ambil lagi teman-teman ambil lagi ini teman-teman wow besar sekali ini teman-teman jadi apa? Di sini ada apa? Ada apa? Lihat teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ada Yupi lagi, teman-teman. Wow, ini Yupi Gatot Kaca. Keren. Simpan. Si ada ya, teman-teman. Lihat teman-teman. Wow. -teman. Oh jus oke okay, apakah kita menemukan jajanan yang comel comel teman teman wow ini lihat teman teman jajanan mie wow enak ya teman teman simpan kita ambil yang ini wedidaw lihat teman teman ini yupi tapi yupi apa ya cuci, cuci cuci, cuci, cuci lihat teman-teman ada permen yupi wow, lihat teman-teman ini permen yupi milimus wow, ada sapinya wow, comelnya comel teman-teman, lucu wow, ini yang terakhir ya teman-teman Apakah ini cemil-cemil juga teman-teman? Kita cuci. Di sini jadi apa? Di sini ada apa? Apakah yupi lagi? Wow, wow, wow! Ternyata yupi lagi teman-teman. Wow, ini yupi Sororino. Bentuknya huruf. Oh teman-teman ya. Lihat teman-teman. Wow, bulat-bulat seperti donat. oke alhamdulillah sudah selesai teman-teman oke kita cuci ini dulu ya teman-teman Oke teman-teman, makasih ya kalian sudah temani kakak mencari harta karun ya teman-teman. aku mendapatkan harta karun yang enak-enak teman-teman? cumel min. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Aktifin juga tanda loncengnya ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga kalian terhibur. Dadah.